Komen komen komen. Nah, sudah rejal hujannya. <SILENCIO> Terima kasih, teman-teman. Anda sudah melihat lip kami. Terima kasih, terima kasih. Semoga Anda dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Teman-teman, terima kasih. Teman-teman, komen. Teman-teman, nggak -teman, apa-apa. Teman-teman, silahkan komen. loh kenapa ya, dihilangkan namanya ah itu nya sudah recha teman-teman. Semoga Anda beruntung. terima kasih teman-teman. Kami sedang live di rumah kami teman-teman. Nah, nih Wah banjir teman-teman sini ternyata banjir banjir banjir banjang teman-teman banjir banjang nah, ini teman, teman kalau mau beli mangga nih banyak mangga eh, mangga teman-teman mangga muda nih yang lagi hamil Cocok sekali teman-teman ini kayaknya Yo, vlog besok Terima kasih Dan subscribe Untuk kami Terima kasih Nah, sini banyak mangga teman-teman Nah ini hujannya sudah aja. Semoga-moga di dalam hujan ini mendapat berkah, teman-teman. Didapat mendapat keberkahan. Tidak mendapat malapetaka, bikin susah aja nanti ya. Semoga Anda terhibur melihat saya perlihatkan ada lembu. Wah, mantap! Teman-teman, lembunya teman-teman. Lagi makan, teman-teman. Apanya? Sapinya teman. -teman. Lagi dikenyang-kenyangkan. Lagi hujan-hujan makan enak. ini lagi pulang, teman-teman. Ini anak ngaji. Nah, ayam berkokok, teman-teman.